Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk selalu mendapatkan video musik terbaru yang lebih Siang ini tambah, tambah dalu tambah seru. Uangnya banyak, ada obatnya. Baik, kami panggil Acin, anak gadis. dan juga diberitahukan di meja kamar. Panitia kami sedang kosong. Kan? Jadi, yang ingin membeli ayam goreng atau yang ingin hobi bergoyang, silahkan menghubungi di meja panitia kami kami panggil anak gadis Acun Acun puber anak gadis silakan tidak acen bubur. acen bubur anak gadis. Belum. Iya. Baik, berhubung di meja wanita masih sedang kosong. Yang ngelamar juga yang sudah membeli ekor yang belum hadir. Sekarang kita tampilkan lagi vokalis kita dari Pulau Wangka untuk memberi semangat. Silakan. Beberapa ekor beberapa ekor dari Pulau Bangka silakan, berapa Eko? dekawagi, dak. I'm Coba Banyak teman ini Dikasih di hati sampai mati ah. Yang mati kejar Yang makin tinggi Bangga mati itu dalam menang hidup Masukkan bang teman Bangga mati itu dalam menang hidup Masukkan asli to be a want to be a Gua cabai rawi. Jika. hey, Heey. Pedas, pedas pedas. Lebih asik lagi nih. Asik lagi dong, boleh dong penonton yang di bawah lebih asik lagi. sih kita happy lagi, bro. dia kami di meja Karena Waktu kita tidak lama lagi Sudah diumumkan Terdahulu tadi itu Jam 12 harus tutup Baik kami panggil yang berikutnya ini Ajen puber, puber Dengan anak gadis Ajen puber Dengan anak gadis Ada tidak uang ya? ada acen bubur dengan anak gadis ya menda ganteng kami nak ngalir siapa anak gadis oh akar gadisnya bukan bujang Acen, acen bubur acen bubur gimana gadis sana sudah datang Agai ranting yang kering. Oh, take DJ. Lagi bersama di Bersama DJ Jawa Oke kalau masih ada yang nang ambil lelangan silakan kami terus bacikan yang sudah ada untuk yang selanjutnya ini kami panggil grup La lainnya BLA apa? apa sih karena saya tahu sehingga tertulis ini nah uji juru baciku di belakang ini La LA grup LA ayo lajulah yang merasa grupnya LA atau La banyak kelajuan nih, laju lah, naik lah. Kakak Pak Bucok DJ, DJ Wen lihat Sampai aku dan tuh tersilis sama sama. Teguh ini jangan jang. Jang. jangan happy. grup untuk bergoyang pada malam hari ini kami silakan panitia kami sudah menunggu untuk melayani. Empat yes. bagian, Yang kita gunakan masih setengah jam lagi. Agak kecil kedi -kedi. Jadi yang nak berjoging silakan. Kami panggil yang berikutnya ini Achen. Achen, Achen kan? Achen. Bukan Acem. Kalau Acem lupa kapan nih? Acem, ujung lupa kapan? Achen deh. Bukan Achen. Ayo Achen silakan baik diberitahukan kepada para joget kita sudah diperingatkan Ai sudah jam 11.30 jadi kalau nak mali lelak masih setengah jam lagi waktu tubuh itu bayar pemerintah wanita ayo lanjut lah yang